Oke okay, guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Anjas. Oke okay, nih. Tadi modal gua tadinya 10.000 ya. Dan kita pasang bet 3.000. Kita lihat. Kita bakal apa kalah, guys. Udah gua all in Oke, okay, ini dapat sini sih. udah Udah auto dapat lihat ya jadi seribu jadi berapa Buh. langsung ke delapan belas gila grafiknya keren banget eh, dan tidak cukup ini udah gua alin ya kalau ke bawah udah sih gua gue kalau ini udah gue all in Cok. pasti kecewa sih kalau ke bawah sih <tuk> naik naik naik naik terus Weh, naik terus naik naik naik naiklah. Yeah, naik lah. Yeah. Ya naik uh. Oke, okay. naik naik naik naik naik. Ya yeah, malah ke bawah, gue udah alin bro. Sumpah ini kalau kita kalah udah nggak ada modal lagi nih. Ah parah ini harus top up lagi sini mah, dah, dah, dah, dah, dah top up lagi langsung kita top up. Oke okay, kita punya model 10.000 ribu, kita langsung pasang naik lagi kita alin karena duit duit gua masih banyak. Nanti kalau kalah top up lagi guys, santai. Ini namanya teknik ancaman. Cuma bisa pasang dua atau tiga dah itu tuh. Oh dua doang anjir. Kalah lagi. Iya. Hm. Yeah. Rugi gak cewa sih. Hm langsung kita top up lagi nah, untuk kalahnya itu anjir, anjir kita pasang bawah sekarang ya kan dari tadi kita pasang naik dikecewakan terus guys udah gak ada harapan anjir langsung kita top upin lagi pokoknya pasang ke bawah lagi gacor kayaknya ini bawah ini eh ke bawah oke mendapat ini sepertinya Ah, tuh kan aneh banget cok. cewa cewek gua ah, dah Kita top up lagi pas naik kalau yang benar naik hmm, loh duit gua masih banyak oh top up lagi kamu mau naik naik loh udah gua pasang naik tuh turun naik semua udah gua pasang Ku tinggal turun naik kau tinggal turnaik naik kau tinggal tur naik turun naik hey, hey, hey, hey, hey. Yeah. salah tadi guys Eh, naiklah, please lah.